Iya kejauhan lagi anjir. Tadi gue nyeting terlalu jauh cuk Eh, berarti mah kalau dekat mah gini kan? Ntar kalau dekat mah gini kan? Oh ya yeah, bener Terlalu jauh anjir. jadinya gua gue kayak kaku gitu. Bukan kagok sih ini motor. Kalau koplingnya jauh kan, gue otomatis harus buka gasnya lebih tinggi kan, jadi gue takut ngejambak ini. Nah, kalau gini kan enak. Oh. Uh. Torsinya badak ini, sebadak motornya tuh. Gue masih kaku anjir harus adaptasi dulu sama ini motor. Jambakannya kayak setan lagi Makin motor ini mah capek bukan capek apa ya. capek apa badan ketarik-tarik, ya. Uh. Uh, suaranya, Cuk. Persnelingnya keras kayak batu anjir. Sepatu gue sampai tanda hitam tuh. Se Seharian gue gua pakai motor ini. Batu gua rusak, ya. Wow, wuhu, wuhu. Torsinya kayak babi, cuk gede. <laughs> cuma kurangnya, ini motor rem belakangnya kurang pakem. Anjing tuh, rem belakangnya kurang pakem, cuk. Kalau rem depan pakem sih, cuma kayak nggak enak, apa ya? Kaget-kaget ngeremnya gitu. Ya. Motor kencang tapi rem belakang kurang pakem, eh. Takut-takut juga gue bawanya. Persnelingnya keras nah nih, gue congkel ke atas nggak apa? Harus pakai tenaga. tuh satu, 4 eh nggak tahu ini gigi berapa. Ke bawah juga kadang agak keras. Jadi, kalau misalnya mau kencang tuh kayak nggak enak gitu persneling keras. Nih, tuh harus ditekan pakai apa ya? Mata batin, kayaknya. Ini gue megang stangnya harus bener-bener kuat. Nih, kalau nggak, gue yang apa? Gue yang kebuang nanti pas digas. lewat pasupati apa lewat atas ya? Sambil nyari pomsel yang masih buka ya kan. Terus kita review. Lurus apa kiri? Lurus, kiri, lurus, kiri, lurus, kiri. Kiri aja lah ya. Kemana bapak? Bapak ini ada mode sport, touring, terus apa lagi? cuma gue nggak tahu di mana nyalainnya. Malah netral ini ya. kebanyak kebiasaan dari gigi satu mau kedua malah netral. kalau udah berhenti susah netral anjing modenya di speedometer nggak ada cuk kok nggak ada ganti gantinya oh menu ah gua gak tahu anjing ntar tanyain aja lah sama yang punya soalnya bukan motor gua. ketahuan motor minjem ya iyalah minjem cuma buat konten doang Anjing 130 dong, 140 tadi, cok. Geber-geber gas kayaknya gak nyadar di sepeda udah 140 ini. Ya, Emang bener nih motor torsinya gede bisa nih, badak torsinya. Ya iyalah orang motor 750 cc dua silinder co. Gimana gak gede torsinya? Motor mahal-mahal, bagus-bagus Tapi masa apa, pindahin gigi 1 ke 2 aja Suka ke netral <tuh> Ini gigi 2 apa gigi 1 sih? dua kayak satu, ini gigi 2 Eh, 3, 3 Ini gigi 2 <tuh> <coughs> Satu, dua, tiga sampai berapa tadi 170. gua nggak kuat tani sama jambakan torsinya. ketarik tarik badan gua capek. wah. Ya. 150 lagi. Oke, okay, sekarang kita ganti mode dulu. Tadi yang pertama gue coba tuh sport, Ini rain. Terus kita ganti ke touring coba. Jadi ada tiga mode. Hujan, sport, sama touring. Kalau hujan, mode hujan tadi gue nyobain. Tenaga bawahnya lebih apa ya? Lebih smooth. Jadi torsinya kayak dikurangin gitu. Jadi kalau digas gak langsung ngejambak. Nah, tadi kalau mode sport, bawahnya ngejambak bisa gua apa, apa gue cobain. Sekarang ini yang mode touring, gue belum nyobain yang mode touring. Panas, cuk, kaki. Gak kelihatan lagi, bener kan mode touring? Oh, bener. T. Soalnya si LCD apa? speedometernya udah kena apa sih? Ini sunburn, sunburn gitu lah. Ini yang mode touring, gak tahu bawahnya jambak gak? Ini jambak kayak mode sport gak? Katanya sih kalau mode touringnya lebih galak lagi, nggak tahu galak bawahnya apa atasnya. Mode touring ternyata apa? Bau atasnya yang jahat tenaga atasnya. Kalau mode sport tadi bawahnya doang yang jambak-jambak, cuma atasnya nggak terlalu ini. Ternyata itu dia bedanya tiga mode. Mode hujan, sport, sama touring. Kalau mode hujan dia bawahnya lebih smooth, biar nggak apa. Nggak slide kan apa motor kalau misalnya dibuka gas kan kalau hujan licin. Terus kalau mode sport, dia bawahnya kayak ngejampak-jampak ini. Bawahnya galak, cuma atasnya kayak apa ya? Kayak gimana gitu. Ah, kalau mode touring, bawahnya nggak terlalu ngejambak, cuma atasnya itu yang enak anjir. Kayak gitu tiga mode itu. Malu motor saya mah enggak ada mode-modenya anjir. Gua ketarik-tarik, cu susah kalau mau speeding kayak gini harus pakai helm full face. nggak enak pakai helm cross kayak gini aja. tuh. Atasannya lebih enak kalau mau dituduh. Atasannya lebih enak, cuma bawa apa bawahnya nggak terlalu ngejampak kayak mode sport. Kalau mode sport, bawahnya ngejampak pisan. Kita singgah di sel, bentar kita review dikit-dikit di motor ya, kan? Motor ini emang gak bisa dibawa pelan, anjir! Dibawa pelan, kaki lu panas, harus dibawa kencang namanya juga motor cc gede kan 750 cc cuk kita review dikit dikit ya ini motor nah oke okay, kita lanjut lagi tadi gua habis minta izin pengen buat apa numpang buat video ya meskipun suka apa emang suka di jadiin tempat bikin video tapi seenggaknya izin dulu ya kan karena gua gak ngisi bensin <laughs> gue udah ngisi tadi di motor gue yang satu yang WR yang ini emang gak gue isi karena sini masih ada nah oke okay, jadi dia ini itu Aprilia Durs Dursuduro, Dursuduro Dursu, namanya susah anjing tujuh lima puluh. Kenapa sih nama Susah Selamat? Nih motor Italia namanya kayak Susah disebutin tidak gua kelipet kalau susu nyebutin Jadi ini Aprilia Dursuduro tujuh lima Jadi ini tuh Aprilia Dursuduro 750, keluaran tahun 2013 Ya, 13 kalau nggak salah tadi teh Ini pabrikan Aprilia, tahu sendiri Aprilia dari Italia. Ini tipe motornya masuk ke motart Motarte, biasa di orang bilang juga Supermoto sih, masuk Supermoto Cuma di atasnya Supermoto gitu, bisa dibilang Apa ya, rajanya Supermoto lah Ini 750cc, ini yang versi tertingginya Jadi di seri Dursuduro Ini yang versi tertinggi Bedanya apa? Bedanya itu di ini Bodinya Bodinya karbon Ini bodinya karbon semua Karbon asli Bukan karbon Stiker Atau karbon celup Atau karbon WTP Kayak gitulah. Pokoknya ini bodinya karbon asli Makanya dia serinya yang tertinggi Kita review dikit nih motor Buat spek detailnya mungkin Kalian bisa lihat aja di google Karena gue nggak hafal spek detailnya di motor Tadi gue searching di google Bahasa inggris semua Gue males translate Ini mesinnya 750cc, dua silinder jadi konfigurasi mesinnya tuh V V gini, jadi dua dua cabang, bukan yang apa, inline, kalau inline kan dia apa sebaris kan, dua silinder kalau ini dia V, model V ini motor tuh kelasnya sama Ducati Hypermotard Ducati hypermotor terus KTM SMC jadi kelasnya itu dia rajanya Supermoto dibilangnya makanya motor, motor tuh di atas Supermoto lah untuk yang diganti di motor ini enggak ada sih. Cuma paling knalpot doang. Ini knalpotnya dari merek ini nih. Apa sih namanya? Zard. Ini kenal knalpotnya ganti pakai merek Zard, terus sama handle kopling sama handle rem. Untuk master kirinya dia RCS 16 Brembo. Karena ini kan koplingnya hidrolik. RCS 16, terus yang kanannya pakai Brembo juga sama RCS 19. Tabungnya Brembo. Cuma ini yang custom Aprilia. Ini juga kiri. Sisanya udah nggak ada yang diganti lagi. Cuma itu doang. Master rem kiri kanan sama knalpot untuk velg, suspensi semua nggak ada yang diganti. Paling cuma ban doang sih. Tapi nggak tahu ini bannya diganti atau bawaan. Kalau untuk bannya nggak tahu ini bannya bawaan motor atau diganti. Ban belakangnya pakai Bridgestone Batlax Hypersport ukuran 180/55 yang ban belakang. Lebarnya lu liatin nih. Bu kayak pantat mantan lu ini Nggak ada yang bercanda anjir Ya ada bekas paku. Ini ada bocor nih. Ada bekas paku nancap kawat-kawat. Lu lihat ini. Eh, lebar amat bannya anjir 180/55. Jadi ini dia lebar tapi dia kecil di bagian sini nih. Terus kalau ban depannya sama Bridgestone juga Battlax Hyper Sport sama juga ukuran 120/70. Kalau ini kalau ini mah standar lah kayak ban yang gua pakai 120/70. Kalau belakang enggak akan mungkin bisa, nyer. Untuk bagian kaki-kaki suspensinya ini masih bawaan, monosoknya Ya ya ngapain diganti, Cuk? Udah bagus kayak gini ngapain diganti? Enggak mungkin diganti lah. Untuk mereknya ini suspensinya Sachs SACH. Ini enggak tahu ya yes, di depannya merek apa. Dari merek Soa kayaknya kalau April ya, tapi enggak tahu, Ding. Enggak tahu Soe, enggak tahu Kayaba. Enggak kalau WP mah kayaknya bukan, bukan WP tapi nggak tahu juga mungkin WP soalnya gue cari cara, -cara di sini nggak ada biasanya tuh ada emblem kayak merek misalnya di suspensinya tuh kayak misalnya buatan cowa atau buatan Kayaba biasanya tuh ada apa tulisan emblemnya kecil di bagian sini bagian sini atau nggak di sini nih atau enggak biasa tuh di bagian sini tapi ini nggak ada nggak tahu di bagian dalam adanya tinggal tahu juga Masa gue harus lihat di sini nggak bisa cok? Karena kan nggak mungkin juga Aprilia Dursudoro pakai apa USD real jam anjir. Apalagi real jamnya Delkavik Delkavik atau MGV? <laughs> motor puluhan, apa motor ratusan juta, motor apa USD-nya pakai real jam Nggak mungkin kan? Ini juga sil USD-nya udah bocor nih. Tuh, ada oli netes. Sil USD-nya udah minta ganti. Nih tangan gua oli semua anjing Terus bagian depannya dia udah double disc Piringan apa Pengereman depannya double disc Terus ABS Untuk kalipernya dari Brembo Ini kalipernya cabut pasang di WR Cakep nih yang sebelah sana Ini cuma bawa kunci berapa sih nih? 12 sampai 14 nih 14 kayaknya Nantilah tengah malam kita operasi Kaliper tapi sebelah kiri aja Kita ambil satu ya kan Soalnya dua kebanyakan Daripada yang gak kepake satu ya kan jadi pasang di WR1, gue cabut nanti tunggu, tengah malam. Yang belakang juga, ini Brembo, 2 piston, 2 piston apa 4 piston, 2 piston kayaknya. Kalau yang depan, 4 piston. Uh, ini motor emang cocok buat yang badan-badan gede, kayak gue sih. Yang badannya kayak babi gitu, gajah, gede ya kan. Lu mau cek sound suaranya? Duh, nanti gue takut dimarah gak enak kenapa? Ya. Cobain lah. Dan numpang bikin video. Bikin ribut lagi, masuk gigi, cok. Hmm, lompat mampus, gue ini persenelingnya keras, kayak batu anjir. Sepatu gua rusak, mau rusak tuh. Ini aja udah bekas-bekas, nih. Ini tadi gua pasangin stiker di bagian persnelingnya karena ini langsung menghitam. Karena ini nggak ada karetnya nggak dipasang karet. Terus untuk motor ini belum quick shifter, jadi bawahnya belum quick shifter harus pasang sendiri. nya lumayan lumayan mahal aja, 6 juta 7 juta kalau nggak salah. kok nggak mau. Woi, cuknya lah, cuk. Oh ya. lupa <laughs> engine card-nya, aja. Ini tuh yang mode touring. Uh, suaranya. Den den den den. Karakter karakter apa ya suara knalpot dari mesin Fitwin, serak-serak gimana gitu? Ah numpang geber-geber ya, emang gak. Udah, nggak enak anjir, jadi dimarah lagi. Udah sih motor itu yang diganti itu cuma itu doang aja. karena ngapain juga diganti-ganti udah ganteng dari bawah pabrik ya kan ini motor emang torsinya badak eh. Se sebadak badannya ini badannya emang gede tuh, tuh lu liatin lebar cuy. kalau untuk masalah top speed kayaknya ini motor sekitar 200an karena tadi gua geber cuma berani sampai 170an gua gak berani sampai 200 bukan gak berani sih helm gua gak nyaman 170 aja kepala gua udah gini-gini ya -gini, eh udah ketarik-tarik ke belakang kalau mau geber top speed gue harus pakai helm full-face pokoknya segitulah kisaran 200an lah 200 ke atas mungkin 200 lebih untuk top speednya torsinya yang gila ini motornya capek gue ditarik-tarik sama nih motor badan gue dan lu jangan bilang ini motor gue ini motor orang nih gue pinjam buat konten anjir. karena tadinya gue mau review yang KTM SMC cuma KTM SMC nya masih di bengkel belum beres jadi ya udah gua review yang ada, yang ada gua review yang ada dulu nanti nunggu beres dulu baru gua review lagi yang KTM SMC cuma gua nggak berani willy-willy pakai motor ini soalnya takut aja motor mahal cuk nggak mampu beli tapi harus mampu ganti rugi aja kalau rusak ini rangkanya model apa modular modular modular tubular namanya kalau salah jadi bisa dibongkar rangkanya nih rangka atas terpisah sama ini juga terpisah. Makanya dibilangnya modular Modular itu kan bisa di Apa Bisa dilepas kayak gitu lah Modular tadi Arti modular Kalau masalah berat Ya standar sih ini motor enggak terlalu berat-berat amat sih Kalau kata gue mah Masih Ya standarlah lah tahu tahu berapa kilo sih ini motornya Tapi kalau dipakai gini Kayak nggak terlalu berat juga Masih Enak lah Masih nyaman Oke okay, Jadi sekarang gue mau balik Kenapa gue test lightnya Tengah malam kayak gini Jam satu? Karena biar lebih puas aja Karena tahu sendiri kan Kalau test ride motor kayak gini jam-jam 2 atau eh pokoknya siang atau sore pasti nggak akan puas karena tahu sendiri kondisi jalanan Bandung macet. Nanti baru digeber, direm lagi, geber, rem lagi. Makanya enggak puas. Oke, ya udah gua putusin buat test ride apa ngontennya malam aja tengah malam. Jalan-jalan gua review tengah malam ya kan. Ini motor juga enggak gua cuci anjir, karena hujan. Sekarang gua ombak dulu. balik Hah Ke Dehala weh Dehala Bantuan Aing masukin yuk. Langsung balik dah Aing Anunya Coba kita ganti ke Sport mana sport T T S Air, kenapa ke R, cok? Ah, bener sport. Uh, ini jambakannya lebih gila kalau mau di sport, pak. Otaknya, oh, eh. oke. Okay, jadi, cukup sekian untuk video hari ini. Thank you yang udah nonton. Nanti ditunggu lagi video-video selanjutnya. nganjai. See you next video.